Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Akhirnya aku mukbang makan siang ini Karena kan aku bilang aku sudah mau nurunin berat badan aku Ini ada tumis kacang sama toge tapi tanpa minyak ya No minyak sama sekali Terus ayam dada yang dibakar sama nasi merah Ada sambal terasi no minyak juga Terus ada terong dan jengkol Nah ini sekitar jam 12 sekali aja makannya Semangat pagi, guys. Aku mau minum nutrisi lagi karena aku merasa BB udah naik. Aku naik sekitar dari uh, 55 sekarang sudah ke 63, guys. Jadi aku harus menurunkan lagi BB sekitar 10 kilo. Aku mau jadi 5 kilo lagi. Aku uh, mau jadi 53 kilo lagi, guys. Karena selama satu bulan ini aku udah makannya nggak teratur Udah nggak pandang waktu makan-makan terus Nah sekarang aku mau sarapannya dengan ini shake, herbalet Terus nanti di siangnya baru aku makan nasi yang rasa coklat waktu setahun yang lalu itu bebiku masih di sekitar mm, 86 kilo ya guys jadi 31 kilo itu kebuang terus selama satu bulan ini karena aku makannya uh, gak beraturan lagi <guruh> jadi dia naik lagi menjadi 63 nah sekarang aku mau nyesain misi aku, aku mau turunin sekitar 10 kilo dalam 10 hari ya guys. Ikutin aku terus ya. Aku tetap mukbang tapi mukbangnya itu uh, makanan yang yang enggak uh, nggak pakai-pakai minyak gitu. Terus nasinya nasi merah terus terus kayak rebus rebusan gitu. sangat mengenangkan nah selesai nanti siang baru aku makan baru kita mubang satu jam sebelum makan aku minum selos tiga butir sama lainnya dua butir nih, ini nggak pakai minyak sama sekali ya, terus aku kasih racik, jengkol racik kunyit, aku kasih toge aja. Jadikan ini tunis kangkung toge tanpa minyak sama sekali rasanya endul banget tau. Ini ayamnya aku bakar ya. Mau aku buatin ayam bakar penyet sambal terasi. Aku mau makan ya. Sebelumnya aku mau berdoa. Amin. Ini rasanya sama malah lebih enak daripada yang pakai minyak guys. Hmm. hmm hmm Mmh Um... Sudah sudah Oh Terima uh -huh. gas, yes. hmm <coughs> ah. mm. Terima mm. Bismillahirrahmanirrahim. minum guys alhamdulillah selesai misi aku hari ini pokoknya challenge 10 hari aku harus turun 10 kilo makasih yang udah nonton video aku Hari ini, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di vlog aku berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye-bye. sayang bye-bye. Pedas. Bye-bye.